Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera uh, Hari ini Saya mencoba untuk Menjawab Karena banyak pertanyaan Yang muncul yaitu Apa sih dana bantuan 100 juta Yurie PSF Dan bagaimana cara mendapatkannya uh, Ini saya ingin membantu Untuk menjawab Jadi Jadi uh, dana bantuan yuri PSF itu adalah wujud kepedulian ya dari manajemen yuri bsf kepada kawan-kawan yang sudah bergabung dengan yuri bsf untuk mengembangkan usahanya ya caranya bagaimana caranya adalah e, sangat mudah yaitu Anda bisa gabung dengan facebook yuri PSF ya di sana ada grup yuri bsf Uh, ada dua grup, yang pertama grup uh, terbuka untuk umum dan yang kedua adalah grup khusus yang uh, menginginkan budidaya BSF secara profesional Kemudian yang kedua bisa uh, subscribe di Youtube Ya, Di sana ada Yuri BSF Kita update tiap hari, hampir tiap hari kita selalu update Ya. Uh, karena mitra Yuri PSF berada di seluruh Nusantara, sehingga kita update setiap hari dari berbagai wilayah. Kemudian, uh, bisa juga yaitu di PlayStore, ya, di Android itu ada PlayStore, nanti disitu diketik Yuri PSF, maka akan ada tampilan seperti ini, ya, uh, seperti ini. Anda install kemudian uh, di sana. Anda bisa bergabung, bisa mencoba di daya BSF. Ya. Ada yang secara gratis, ada juga yang secara profesional. Anda bisa menghubungi uh, nomornya Yuri BSF untuk mendapatkannya. Kemudian, uh, di samping itu, manajemen Yuri BSF itu memberikan uh, bantuan dana 100 juta kepada yang sudah bergabung juri PSF yang sudah bisa menjual kepada yuri PSF untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya itu bisa tumbuh bisa berkembang semakin hari semakin besar ya karena apa karena kita ingin 2020 nanti akan membentuk koperasi makot Indonesia ya dari berbagai uh, wilayah di Indonesia gabung menjadi satu ya. Kemudian, dana ini sudah beberapa sudah kita dikucurkan ya. e, Saya sendiri sudah mendapatkannya Kemudian ada beberapa Mas Suprastio Medan Kemudian Mas Nusrikun Kebumen ya, Mas Hendry Palembang dan Pak Purwa Surabaya Akan menyusul beberapa kawan-kawan yang lain Sehingga tidak pusing kita kalau kita kesulitan dana, kadang-kadang kita harus pinjem ke bank nanti uh, masih dikejar-kejar debt collector, masih harus ya bayar bunga, tapi kalau di yuri yuribsf kita diberi bantuan dana kita membayarkannya cukup dengan maggot jadi itu uh, bantuan dana yuri yuribsf ini adalah semata-mata untuk meningkatkan ya Kapasitas produksi dan juga agar para anggota INRI PSF bisa tumbuh berkembang menjadi semakin besar ya Membersihkan sampah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah tanggung jawab kita bersama Dan kami bangga kami berada bagian, andil bagian dalam hal itu Salam Hemat dan bersilah Indonesiaku.